Baiklah para sahabat yang selalu manapun kalian berada untuk menemani santai Pagi kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik Dan kabar-kabar baik pastinya langsung dari idola kita Bunda Lesti dan Bapak Untuk mengawali perjumpaan kita para sahabat, ya Kita tentunya diawali dengan vitamin Q yang sangat luar biasa di vlognya Leslar Entertainment Yang sudah nonton pastinya ini Tentunya baper abis persahabatnya melihat keromantisan Kekiutan yang selalu disuguhkan persahabat oleh Bunda Lesti Dan Papa bilang, coba kita lihat ya Masya Allah Luar biasa nih kelakuan Yang selalu membuat kita bahagia Mudah-mudahan rumah tangga Leslar Selalu bahagia Langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik di sini sahabat ya kita lihat banyak sekali doa, support dan dukungan dari orang-orang baik Dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Ida Widuri mengatakan Masya Allah semoga keluarga kecil kalian selalu dalam lindungan Allah Bahagianya melihat kalian bahagia Amin Tuh, ya, salah satu komentar positif Doa support dan dukungan Diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai Lesti Dan Rizky Bilar Dan berikutnya persahabat, Ada info juga Untuk kita semua warga Konoha Jangan terlewatkan Untuk menyaksikan vlog terbaru Dari Lesla Entertainment Nanti sore jam 3 yang akan di up video Vlog terbaru Lesla Ex Prestige Corp, wajib ditonton Gebrakan baru dari Leslar Entertainment Mudah-mudahan Leslar Entertainment semakin sukses Dan kita pastinya selalu menunggu kejutan-kejutan baru Yang akan disuguhkan oleh Bunda Lesni, Papa Bilar, Korudi Salim Dan tim Leslar Entertainment Jangan lupa persahabatnya dicatat jamnya Hari ini jam 3 sore kita wajib dukung dan selalu support yang terbaik Apapun itu buat idola kesayangan kita Berikutnya persahabat kita juga mendapatkan vitamin bahagia Ternyata semalam papa Bilar ini rutinitas persahabatnya Senin malam nih Main sepak bola sambil tentunya kajian Luar biasa persahabat Saat turun dari mobil kita dibasalkan dengan penampilan seorang Rizky Bilar Turun dengan setelan Memakai kemeja berdasi, Masya Allah ini, ini sih luar biasa, bukan main Bersambat, ya benar-benar seolah selalu entertainment Mudah-mudahan Bapak Bila selalu sehat Dan selalu menjadi imam yang baik Buat keluarganya Momen ini pun kembali Oleh akun Senal Putih Henskar disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Semalam tetap main bola dan ikut kajian ya. Lihat kakak pakai jas sama dasi rapi gini. Kenapa jadi ingat CEO-CEO Watpak ya. Wow. <l fascinak> Luar biasa kan. Idola kesayangan kita memang selalu membuat kita bangga. Apalagi persahabatnya Leslar adalah panutan kita semua. Mudah-mudahan kita doa ke ya Leslar selalu menjadi orang baik. Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan kita lihat juga para sahabat Bayang sekali tanggapan komentar Banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar Yang dari akun Baha Wirta mengatakan Masya Allah Pak Dirut suami Lasi kejora keren pakai banget katanya tuh Luar biasa banget kan Idola kesenggan kita selalu menjadi soratan Semoga doa dan dukungan semakin banyak Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Berikutnya persahabat, siapa yang gak sabar menantikan acara nanti malam, acara Sofi yang akan disiarkan secara langsung di Tiga TV Nasional. Alhamdulillah Bunda Lesti dan Papa Bilar sudah dipastikan akan hadir di acara tersebut. Semoga Papa Bilar dan Bunda Lesti juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran persahabatnya. Dan doakan mudah-mudahan mereka menampilkan penampilan terbaik. Luar biasa banget ya Kita akan disuguhkan vitamin bahagia Lewat acara Sofi Alhamdulillah kita melihat Bunda Les tipe popular tampil di TV Dan selanjutnya persahabat, Kita lihat juga ada sebuah info Yang kita dapatkan dari All2W Hari ini penutupan persahabat ya Untuk voting Di acara SCTV Music World 2022 nih Ada sebuah info Tunjukkan siapa leser lover sekarang Tuh persahabat ya Nisi juga, beli koin Jukes Buat boom vote terakhir jam 9 pagi Untuk voting persahabatnya di aplikasi Jukes Ini batasnya jam 12 siang Kita doakan saja mudah-mudahan Leslar bisa memborong piala penghargaan Lepaskan saja haters-haters yang selalu mengganggu Kita fokus dengan satu tujuan Untuk terus semangat mendukung idola kesayangan kita dan berikutnya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti Dulu ya, persahabatnya. kita lihat nih outfit yang dipakai Bunda Lesti Saat malam minggu Kita lihat persahabatnya outfit keseluruhan Dimulai dari baju atasan Bunda Lesti ke Jora Persahabatnya merek Fendi Harganya Rp rupiah Ini sih luar biasa Untuk tas nih, persahabat yang paling mahal Harganya 36.778.113 rupiah Ini fantastis Dan kita lihat juga berikutnya Soalnya Bunda Lesti harganya Main 3 jutaan Untuk celana merek Zara ini harga Dibanderol 549.900 rupiah untuk terakhir ada sendal bersahabat ya, bunda lensi mereka haram paris, ini dibantut 9 juta 26000 ribu 10 rupiah, wow, luar biasa bersahabat ya. untuk keseluruhan di total-total bersahabat ya, ini mendekati harga 100 juta Tepatnya di angka 70 jutaan Luar biasa Pokoknya nih Idola kesayangan Mudah-mudahan Berkah Barokah mudah Mudah-mudahan Selalu lancar Sekinya Kita doakan yang terbaik Dan mudah-mudahan juga Persahabat kita semua Selalu mendapatkan kebahagiaan Dan Semua apa yang dilakukan oleh kita semua Diberikan Kemudahan Kelancaran Kita masih menunggu kejutan lain Hingga cedokan vitamin terbaru Berikutnya Dari Bunda Lesti Dan Papa Vila, atau setengah itu Dan